kalau kita ukur dengan apa yang kita lakukan di dunia ini eh tiba-tiba sebagai manusia kan pasti ada tanda tanya betul ya? betul Bib, Nabi kan manusia biasa Nabi kan manusia sama kita iya benar, manusia betul Nabi makan enggak kita? Nabi tidur? kita? Nabi nyari uang. Dagang nggak? Dagang nggak? Kita? Sama ya? Eh? Sama nggak? Nabi dikasih waktu 24 jam. Kita dikasih waktu berapa? 24? Sama juga. Mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Nabi punya waktu 24 jam, kita juga punya waktu 24 jam. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Satu jam Nabi pakai buat makan, tidur, ngaji, ngobrol, silaturahmi, Satu jam dibagi-bagi Dihitung masih nilai ibadah di dalamnya 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Kita 23 jam lalai kepada Allah Satu jam banyak melupain Allah Ada satu menit kita ingat Allah ada Ayo tunjuk tangan ayo ada kita ingat Allah. Jangankan kita lagi diam, salat aja enggak pernah ingat Allah kita kok. Udahlah kita enggak usah ada yang ditutup-tutupin. Padahal di dalam salat, di dalam takbiratul ihram, kita sudah bilang kok kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa lillahi Tapi dalam salat semua kita ingat. Betul. Kompor belum dimatiin ingat. Kunci motor ketinggalan di mulut motor ingat. sendal takut kehilangan ingat. Kain sarung orang, dibacain tulisannya. Wah, nih. Betul apa enggak? Ada Allah lagi sholat. Sama kita, beda enggak sama Nabi? Sama apa beda kita sama Nabi? Beda. Kalau dikatakan manusia, iya betul. Karena Allah menjelaskan di dalam firman Allah. Laga ja'akum rasuluh min anfu' akan datang akan diutus seorang rasul seorang nabi dari golongan kalian wahai manusia sama sama kita iya betul beda sama kita bolah wow, bagaikan baina sama wa sumur bukan baina sama wal ardh bukan baina sama wa sumur kalau baina sama wal ardh masih ketemu sumur lebih dalam lagi lebih parah kita jauhnya kenapa karena kita nggak ada ujung kukunya nabi Sampai dikatakan, alim ulama menyatakan, baina maghrib e, dari dari mulai maghrib, dari mulai barat sampai ke timur, orang dikumpulin, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semuanya ibadahnya serentak. Berapa? Empat rokaat, dua rokaat. Oke, dua rokaat aja lah. Semuanya ibadah serentak sampai nangis nangis Belum bisa menandingin satu rokaatnya Nabi Muhammad SAW. Gak ada yang bisa tandingin. Kita bisa nggak begitu? Oi. Oi. Bisa kita begitu? Terus buat dibilang kita sama mana Nabi. Jangan-jangan, ntar -jangan, ada Nabi lagi di Sidaraja. Gak ada yang bisa nandingin Nabi. Bib, yaudah. Ngapain sih kita repot, bikin acara begini, buang-buang hambur-hambur duit lah. Ini mau dijawab pakai emosi apa pakai dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi ah. Boleh nggak dijawab pakai emosi? Duit-duit gua. Yang capek. Gua. Yang pantat tetos. Gua. Yang kedinginan. Yang kelaparan. Lu yang repot kok. Betul apa nggak? Enggak. Itu jawaban Emo. Kami merayakan Maulid bukan hanya menghamburkan uang, tapi kami membahagiakan diri kami sendiri. Untuk apa? Untuk kami dikenal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Bukan hal yang seperti ini doang, tapi kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Allah lewat para malaikat untuk menyambut kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju bang? Allah memadamkan api majusi. Allah meruntuhkan pilar-pilar kejayaan Persia Romawi. Kenapa? Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kami merayakan maulid seperti ini bukan semata ingin nyohor, ingin terlihat kaya. Bukan. Karena kami memuliakan manusia yang dimuliakan oleh zat yang maha mulia. Karena itu juga kami ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita deketin dulu dong yang dimuliain sama Allahnya siapa? Ibu mau mulia? Ibu mau mulia, Bu? Siapa yang punya kemuliaan di dalam rumah tangga? Hah? Apa? Uy. Siapa? Suami! Bu, siapa yang punya kemuliaan di rumah tangga? Jawab yang kenceng, lu malu-malu amat, lu. Apa ya, deketin dong kemuliaannya deketin kalau ibu mau surga Bapak tegang amat Pak mau udah lama nggak dideketin deketin Pak Sian amat lu Ibu ya, ya caranya bagaimana ikutin apa kata suami aja aman hidup kita Bu enakan cari aman mau cari masalah Cari aman cari masalah, urusan cari masalah, Wah, duit bisa dikurangin nih bu. Oh, oh, duit dikurangin mau? Duit aja oh, enggak. PA. Kalau perayaan Maulid gini kita bikin senang senang hati kita, bedeng nggak? Ini enggak ada, kita dapetin hati kebahagiaan kayak gini lagi nih, susah. Ibu pulang, bapak pulang, ampe rumah, masalah datang lagi. Betul apa Betul apa Makanya hidup jangan cari masalah, pah. Allah udah jelasin di dalam Al-Quran, fa'inna ma'al usri usran, inna ma'al setiap yang kesusahan, pasti ada jalan lu malah keumbah larinya. Susah, makin tambah susah. Bah, aing -bah. sarua. betul apa enggak?" Lah, kalau orang yang mau kaya, yang mbaknya dulu, yang kaya ngapain? Nurusin kita, nah, rumah disenggaring bebek lumpuh. Betul apa enggak? serahin kepada Allah. Lihat dong, Nabi, Nabi ditawarin sama Allah. Ya, Jibril sampaikan kepada kekasihku Muhammad. Apa ya, Allah? Sampaikan, dia ingin menjadi seorang hamba. Apa ingin menjadi seorang raja? Ini model kita ditanya begitu sama Allah. Udah tahu, gue jawabannya apa? Udah tahu betul ya? Saya udah kebaca pikiran. Lihat, aduh, pikiran kita ini susah aja. Kalau dikasih mau jadi seorang hamba atau menjadi raja, kita ditanya pasti jawaban kita mau jadi raja. Betul, apa enggak? Tapi Nabi jawabannya apa? Ya Jibril sampaikan kepada Allah. Aku ingin menjadi seorang hamba. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nah, balik lagi nih. Nabi ingin menjadi seorang. Sekarang saya mau tanya. Kita semua yang hadir di sini nih. Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab. Kata siapa? Hah? Kata Habib orang gua nanya kata Habib. Saya lagi nanya kita kata siapa hamba? Kita ini manusia kepedean. Suka suka cari muka tapi nggak jelas mukanya. Kita dibilang kita hamba Allah hamba Allah. Salat kagak ngaji kagak subuh jam 8 pagi. Kan geblek namanya. Betul apa nggak? Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah? Nabi Yuna Muhammad. Subhanallah, uh, dijelaskan sama Allah. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa? Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang pantas dikatakan hamba siapa? Nabi Yuna Muhammad. Kita siapa? Kita mau dibilang hamba, solat khusyuk nggak pernah. Baca Qur'an cuman bulan Ramadhan. Itu juga minggu pertama. Betul apa nggak? Lu ketawa, gue lagi ngomel ini, saya lagi ngomel. Saya begini, kenapa sih saya pengen masuk surga sama-sama kok? Semua alim ulama, para kiai, para asati, para kiai, semua kita dikumpulin tempat begini, kenapa? karena kita pengen satu kampung masuk surga sama-sama mau apa enggak? Nyimpi. kalau terus-terusan hidup kita ibadahnya begini, ngimpi kita kita yang ada cuma bikin susah nabi kita ibadah husyuk nggak pernah betul, kita jangan minta pahala dari ibadah kita, tapi Allah pandang kita dengan kasih sayang karena ibadah kita dong kalau kita memberikan kasih sayangnya kita, sedikit waktu kita kita berikan dan kita serahkan kepada Allah. Allah berpandang kita dengan kasih sayang. Kita mau cari perhatian bagaimanapun, Allah bakal ingat kita. Kalau kita dekat sama Nabi, kita mendekatkan manusia yang dimuliakan oleh dat yang Mulia maka tidak menutup kemungkinan Allah akan memuliakan setiap umat Nabi Yuna Muhammad Senang jadi umat Nabi Muhammad senang apa enggak? Senang apa enggak? Senang lah. Saya balik tanya lagi nih. Ini mau ditempeleng-tempeleng sekalian bodo amat. Saya mau tanya lagi. Kita senang jadi umat Nabi? Nabi senang enggak punya umat kayak kita? Ayo. Ayo jawab. Model begini nih model kita. Model kayak kita. Nabi senang apa enggak ngelihat model kayak kita begini? Kita mau model gimana Nabi tetap cinta, gak ada kata enggak. Semua syafaat diobrol untuk umat yang mau syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo dong bangkitin keimanan kita, girah jadi naikin lagi. Tiap tahun kita mau lihat, tiap tahun kita dengar ceramah. Semua intinya sama, semuanya taat, sujud kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah. Jangan hidup semua mau kita kita ini nih, maaf bu pak kita nih karyawan nih di dunia karyawan kita punya presiden direktur, siapa? Allah siapa yang gaji kita rezeki, tiap hari kita dapat rezeki apa enggak? itu gajian kita dari Allah, jadi jangan pernah khawatir, semuanya sudah diukur semua Allah matematika kita nggak bakal nyampe sama matematika Allah, beda kalau kita pakai kalkulator, ujungnya pasti ada error gak bener gak bakal kagak mati, -mati Allah ada errornya gak bakal ada gak bakal ada errornya tapi kadang orang melihat tetangga gede aja bawaannya rezeki padahal udah masing-masing betul tetangga beli motor kita tempel koyo tetangga beli kulkas kita kejang-kejang betul banget kenapa sih begitu Tuh hati ada penyakit berarti tuh. Allah kasih solusi loh kalau hati kita sakit. al amanu wa ta'jma'inu al-guluh wa'am bidhikrillah ala al Tuh kita lihat. Kita hati sakit. Ingat Allah dong. Ingat. Kita ingat Allah lagi kapan? Susah. Lagi senang ingat Allah? Alah <tuh> borok-borok tetap ingat nih bohong tiap hari minta duit minta duit ya allah oh, lo rezeki aja mau rezeki banyak mau lo pulang sampai rumah ketiban duit mau kena jantung pay duit manfaat juga kagak betul gak sholat kagak ngaji juga seminggunya cuman minggu pertama bulan ramadan Betul ya, matikan saya khusnul khatimah. Lah, Masa warga punya bapak lu apa? Tuh. Kan beda kita. Mintanya apa ya Allah? Kita mati dalam keadaan khusnul khatimah kan tergantung perbuatan kita di dunia ini. Kita ibadah mati, kita ibadah. Kalau kita kita dalam keadaan seling bermaksiat, ya nggak menutup kemungkinan mati dalam keadaan. Hidup itu ada take and give, my bro. Ngerti gak lu? Sarwaing juga. Hidup itu ada saling, ada memberi, ada menari. Kalau kita memberi yang baik, Allah pasti akan ngasih kita yang baik. Kita kan prasangkanya buruk aja sama Allah. Hidup melas aja, hidup susah. Muka-muka proposal. Tau muka proposal. Anggung bulan nih muka. Tiap kali ketemu muka ngenes banget. Cerita sama teman selalu, selalu kehidupan, gak enak. Ah, saya lagi kurang begini, ah, saya lagi kurang lah. Yang temu begitu, temen ketok aja ketok. Semua dikasih kecukupan sama Allah, gak serba cukup. Gak cukup hari ini, ada yang gak makan. Makan semua, Lihatan sih lu gemrod-gemrod. Bapak pada kurus-kurus, rezekinya dimakan istri, Pak. Itu namanya suami soleh Ya Pak ya. Tapi di akhir zaman banyak is, suami yang soleha Pak. Ngerti kagak lu? Suami banyak yang soleha Apa istri takut? Baru ngelotot dikit dia, <tik> ya, Tapi nggak kelihatan di sini, Mas, suami-suami yang gagah di sini. Tapi bohong. <tik> <tik> Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi perkumpulan malam ini nih kita dengan rasa gembira ya. karena perintah all, oh. hati senang kan, perut, nah. gue enggak, gue belum, uh, ini udah pada kenyang, pantasan anteng, pantasan ulama kalau bulan Maulid rumah sakit rame, tipes. Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah senang dapat kegembiraan senang ada semuanya di ya, Cuman satu keinginan setiap para mubalik para pemberi materi pemberi uh, tausiah semua menginginkan yuk kita yuk sama-sama yuk makin deketin kita takwanya makin ditambahin kepada Allah makin dekat dong sama Allah jangan jauh dari Allah apa sih yang hidup kita kurang dari Allah apa coba coba Sebut satu kekurangan di dalam hidup kita. Bib, saya kurang keadaan saya begini, Bib. Maaf, Pak, Bu. Saya sampai gini hari rumah, saya masih ngontrak. Mau percaya, mau enggak? Boleh tanya. Ngontrak saya. Mobil hadiah dari orang. Enggak percaya juga? Seserah Ini keadaan tapi syukurin, alhamdu nikmatin apa yang Allah kasih alhamdu makanya kita tuh disuruh pakai akal biar apa, biar ngotak otak isinya manfaat mikir uh, semuanya Allah kasih loh buat kita ya I, semuanya Allah berikan loh buat kita gak ada yang dikurangi, oksigen ada yang pernah minta dalam doa ada, ya Allah berikan hamba oksigen buat besok Pernah minta, pernah minta. Allah kasih. Syukur Alhamdulillah. Ini kan cara Allah buat kita. Makanya Allah mengulang di dalam surat Ar-Rahman. Fabi'ayyi ala'irrabbikum matukad. Puluhan kali lo diulang-ulang sama Allah. Biar apa? Biar kita sadar. nikmat yang mana yang kalian dustakan? Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke dunia ini. Dilahirkan. Dari rahim seorang ibu yang disucikan oleh Allah Yang dimuliakan oleh Allah Untuk siapa? Untuk kita sekalian Sampai umat akhir zaman Nabi nggak akan pernah tutup mata Dan selalu mengajak keseluruhan Dijaga umatnya Terus, terus, terus, terus Sampai yomil qiyamah Mau cari Nabi kayak gimana lagi kita nih? Mudah-mudahan saat Allah cabut nyawa kita Kita dalam keadaan husdul khatimah setelah jadi sini, kita pulang bawa iman yang lebih besar lagi agar kita menjadi anak orang yang beribadah kepada Allah. Al Saya pengen lama-lama, tapi apa boleh buat. Waktu juga yang memisahkan kita. Insya Allah, mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Insya Allah, beri umur kita panjang dalam taat kepada Allah. Rezeki Allah limpahkan, semoga dalam keadaan rezeki yang halal juga ber dan tidak menjadi fitnah seperti Yumer Amin ya Rabbal. Dan Allah tutup mata kita dengan membawa